Wow ada Ultraman hitam. Uh lihat teman-teman ada hero yang berwarna hijau. Wididau ada robot si Gundam. Widiwidi -widi. super hero yang berwarna Ping, wadidaw teman-teman Wih lihat teman-teman Kakak sekarang ada di kebun Wih kakak ada di kebun lagi teman-teman Wow dan seperti biasa Kakak ke kebun ini akan mencari mainan teman-teman Wadidaw wadidaw Kayaknya di kebun ini ada banyak mainan ya teman-teman ya Oke teman-teman Dan kakak ditemani oleh si keranjang putih Wah wow, let's go teman-teman Kita ambil keranjang putihnya Dan kita langsung cari mainan Moga-moga kakak menemukan banyak mainan ya Let's go kita. Cari mainan, apakah di sini ada mainan atau tidak ya? Wah, wah, wah, wah, lihat teman-teman. Kakak langsung menemukan ada tiga mainan Yang besar sama yang kecil-kecil Kita ambil yang besar dulu Dan lihat teman-teman Yang besar ini adalah si Ultraman Yang berwarna hitam Wow ada Ultraman hitam Kayaknya ini ayah Ultra ya teman-teman wih, wih mantul sekali sangat besar Kita simpan di wadah Wadidaw lanjut lagi Oh uh, lihat teman-teman ada hero yang berwarna hijau Widi Widi ini adalah superhero yang hijau teman-teman ya. Wah mantul sekali warna green Widi Widi Siapa yang suka warna green silahkan komen Dan ini ada lagi Wow lihat teman-teman ada si spider jahat di Widi Widi ini teman-teman lihat tuh. Ah, ini adalah Spiderman yang berwarna hitam ya Manusia laba-laba yang berwarna hitam teman-teman Wow dia jahat teman-teman ya Widi-widi jangan suka berteman dengan orang jahat teman-teman Oke okay, let's go kita cari lagi mainannya Apakah masih ada? Uh, tuh sangat hijau sekali Rimbun teman-teman Wow Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, okay. Takut teman-teman kakak kakaknya Oke Wih lihat teman-teman di sini ternyata ada lagi mainan teman-teman Ayo kita ambil Wuh lihat Kakak menemukan wadidaw ada robot si Gundam Widi Wiih Kakak menemukan robot Gundam teman-teman ya -teman. Wah mantul sekali robot Gundam ini berwarna kuning Wah mantul lanjut dan lihat teman-teman yang ini adalah Widi Widi superhero yang berwarna pink, wadidaw ada hero pink yang sangat mantul sekali, pink ke hitam-hitaman teman-teman, wih mantap dan ini ada satu lagi wih ada iron man teman-teman wadidaw kakak menemukan iron man yang berwarna merah, wih mantap teman-teman, merah dicampuri oleh warna emas teman-teman, ya gold oke let's go kita cari lagi, apakah masih ada di sini teman-teman mainannya Ya, kita cari teman-teman, jangan sampai ada yang terlewat. Wih lihat teman-teman. Ternyata Kakak menemukan lagi ada mainan. Ayo kita ambil. Uh, lihat Kakak menemukan si Bumblebee. Wadidaw, ini adalah Bumblebee Widiwidi -widi, temannya si Siapa ya teman-teman ya yang tahu nama teman si Bumblebee Silahkan komen. Widiwidi -widi, keren warnanya kuning. Lanjut. Wah teman-teman ini adalah Kapten Amerika Widi-widi tapi dia tidak membawa perisai Katanya perisainya lagi rusak teman-teman Lagi diperbaiki ya Wah mantap Lanjut Widi ada Iron Man lagi Kakak menemukan Iron Man Widi-widi katanya Iron Man ini adik kakak teman-teman Wah bantul Oke let's go kita cari lagi Semoga masih ada mainan yang banyak di sini. Dan lihat kakak sudah menemukan Wah lumayan banyak mainan ini ya Wah mantap teman-teman Kita cari lagi Wih apa ini apakah mainan Ternyata apa ini mainan teman-teman Wih betul sekali teman-teman Lihat nih Wow kakak menemukan mainan Ini adalah mainan si Ya teman-teman Ultraman widi Widih ayah ultra Ini ya teman-teman ya Widi-widi ayah ultra Wah keren Lanjut Wih, lihat teman-teman, kakak menemukan superhero lagi nih. Widih-widih, ada superhero yang berwarna pink. Kakak menemukan dua superhero yang berwarna pink, cocok sekali, teman-teman. Dan ini apa? Wow, ini Iron Man, teman-teman. Widih-widih, ini adalah Iron Man jahat ya. Pantesan tadi ada dua. Iron Man yang berwarna merah ternyata ini ada yang jahatnya, teman-teman. Oke, dan lihat, teman-teman, kakak sudah menemukan banyak sekali mainan. Langsung saja kita akan bawa pulang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita ketemu lagi besok. Bye bye.